Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Derosa Auto Buat teman-teman, terima kasih atas supportnya teman-teman Sudah menonton dan mendengarkan Di video-video Derosa Auto Nah, buat teman-teman yang belum subscribe Bantu saya subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang Bisa memberikan manfaat dan informasi kepada teman-teman Sekali lagi, buat teman-teman, apabila showroomnya mau direview Atau mobilnya mau dibantu pasarkan Agar supaya bisa menjual menghubungi saya di WhatsApp di bawah ini agar supaya jualnya semakin berkembang. Nah, buat teman-teman kebetulan saya ada di One Auto Gallery dengan TAIC-nya yaitu Bang Ajo. Nah, Bang Ajo kita ada beberapa mau update ya, ya. beberapa unit ya. Di antaranya mobil-mobil yang fast moving dan banyak dicari orang. Mobilnya murah-murah di sini. Pantengin terus video ini jadi skip-skip yuk abangku izin One Aan. Auto Gallery ini ada di mana Bang kita ada di serba Oto Palem semi serba Oto Palem semi ya blok A6 nomor 3 dan 5 blok A6 nomor 3 dan 5 dengan Bang Ajo langsung ya Bang ya, ya. One Auto Gallery ini PC-nya adalah Bang Ajo Bang nomor teleponnya bang 0821 oke okay. 1165 oke okay. 3309 oke okay. nah teman-teman berikut tadi nomor teleponnya ada di bawah ini atau di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang kepo, mau nawar langsung, atau mau nanya-nanya konsultasi ke Bang Ajo, nomor telepon beliau ada di komplek WC, bisa langsung klik, tersambung di WhatsApp ah. abang Ajo. Ya. Oke okay, Bang Ajo, kita update yang mana dulu nih Bang? paling depan dulu. Oke. Okay. Nah Bang Ajo, ini ya. mobil Sigra. Tahun berapa nih Bang? 2018. 2018, bertransmisi? Matic otomatis, uh, tipe R Deluxe. Tipe R Deluxe, nah ini ada semua perorangan, Bang. Perorangan kilometernya berapa, Bang? 40.000 40 puluh ya, teman-teman. Di mana platnya genap, pajaknya di bulan Juni panjang ya, Bang? Ya, panjang, panjang 2023 Untuk alamat SMK daerah Jakarta Pusat ya, teman-teman. Bang, ini harganya berapa, Bang? Kira-kira, Bang, 133 tiga masih bisa nego ya, Bang? Bisa, nah, teman-teman. Harga tersebut yang ditawarkan sama Bang Ajo masih bisa nego Buat teman-teman yang mau nawar langsung, ajuin aja ke Bang Ajo Nah Bang, untuk pakai kreditnya berapa Bang? Kita ada DP 6 juta dengan angsuran 3,35 tahun DP 6 juta, angsuran 3,3 selama 5 tahun, 59 ya. bulan ya Bang ya? Yoi Nah Bang, kemarin banyak tuh Bang yang nelpon Yoi. saya DP 0% di One Auto Gallery Bang ini bisa, kasih 0 aja. Ini bisa dari DP6 juta, diilangin 0 aja. Saya ya, paling angsurannya tuh naik 100 jutaan. Travel lah, masih relevan lah, teman-teman. Nah. Ya, untuk angsuran segitu, cuman DP-nya bener-bener murah banget nih. DP-nya alias 0 teman-teman. Cuma store KTP aja ya, store KTP, KK, NTVP, data, betul, data lah. yang penting datanya menunjang ya, teman-teman. Untuk kelayakan kredit ya. ya. Oke, nah, teman-teman. Rekomendasi sekali. Oke, Bang. Selanjutnya, Bang. Ya. Nah, ini ada lagi nih, Bang. Kalia. Kalia 2018. 2018. IPG. Manulah Matic nih, Bang. Uh, Matic. Matic. Matic atas nama perorangan. perorangan. Nah, ini pajaknya di bulan Februari. Ini kita free BBM dua-duanya, ya? Oh, free BBM. Jadi, kita beli yang tadi tuh. Ya. Gratis BPN? Gratis BPN Enggak pakai bayar lagi? Ya. Wih gila bener <laughs> Luar biasa Jadi teman-teman yang berminat sudah termasuk SNK dan BPKB Atas nama atas pemohon nama, ya? Atas nama pemohon Betul, apa, mohon. luar biasa worth it banget Ini Kalia G 2018 Matic Matic Matic pajaknya di bulan 2 berplat genap Alamat SNK daerah Tangerang Selatan Kilometernya berapa bang? 50 ribu. 50000 puluh 50000 wow masih sangat rekomendasi ya warna hitam tahun 2018. Paket kreditnya berapa, Bang? Eh, harga dulu, Bang. Harga. Harga uh, 135. 135. Itu 133, 135. Ya. Tapi masih bisa nego dong. Bisa nego. Tuh, teman-teman masih bisa nego. Dan yang dicatat penting nih, gratis BBN buat teman-teman, atas nama teman-teman sendiri. Ya. Bang, pakai kreditnya bang? Tadi sama pakai DP ya? Gak pakai DP? Samain aja lah. Samain aja, nggak pakai DP. Angsurannya samain juga nggak? <laughs> beda dikit ya Bang Ah, ya. paling beda 100 lah. Beda seratus ribuan. Ah. Karena selisihnya pun nggak jauh ya teman-teman ya. -teman jauh. Ini kilometernya lima puluh ribu, ah. tahunnya sama, beda merek. Teman-teman pilih yang mana? Free BBN BBM. DP-nya nol persen semua. Orang BPN. gila lagi ini. Aduh, bener-bener. Rekomendasi lo. Nah, ini ada Honda Freed nih. Ya. Honda Freed tahun 2009 2009 PSD PSD ini yang 2009 PSD yang otomatis ya teman-teman power sliding door atasan perorangan nih Bang perorangan. kilometernya seratus dua puluh lima ribu kilometernya seratus dua puluh lima ribu masih ya. relevan masih bagus lah lumayan obat ukuran tahun 2009 mana platnya berpat ganjil untuk alamat SNK daerah Jakarta Timur Cara dan timur. pajaknya panjang ya Bang ya hmm bulan Oktober 2023 Nah teman-teman mau kayak mau tahu harganya berapa, bang berapa bang? cash 125 deh. cash satu ya. Masih bisa nego nggak bang? Nego, boleh. Kalau ada orang nawar izin, misalkan 120 dua puluh ya. Bawa pulang. Bawa pulang, teman-teman. 120 dikasih. Bener-bener luar biasa. waduh 2009 tipe yang PSD ya teman-teman, bukan yang tipe biasa atau SD. Luar biasa rekomendasi. Bagus pakai kreditnya bang. Kalau untuk kreditnya ini sih DP-nya sih oh, emang agak tinggi ya karena iya. tahun 2009 ya. Oke. Okay. Uh -huh. Ini DP-nya sekitar 30-an 30 juta. Uh -huh. Angsuran tiga setengah empat tahun. Tiga setengah empat tahun. ya teman-teman ya, tiga -teman, setengah tahun DP-nya tiga juta. Hmm. Tapi teman-teman ada angka penawaran ajun aja bang ya. Ajun. Gitu. Oke okay. selanjutnya next ini Suzuki r 3 dresa ya bang. Iya dresa tahun berapa nih bang? dua ribu enam belas. dua ribu enam belas ya teman teman. warna putih atas tama perorangan nih ya bang. perorangan. kilometer berapa ya bang? kilometernya sembilan puluh ribu. sembilan puluh ribu. Ripon. ini manual otomatis bang? otomatis. otomatis ya teman teman. tipe dresa tertinggi bensin nih ya bang ya? bensin. di mana plat, platnya berplat ganjil. pajaknya ini mapet apa panjang nih bang? Pajaknya mepet, nanti bisa dikondisiin sih Nah, pajaknya Desember ya. 2022 Tapi bisa dikondisiin 30. sama 30. Bang Ajo Sama Ajo langsung Untuk alamat SNK daerah Tangerang, Kota Kilometernya tadi berapa? 90.000. 90. 90.000, Bang, ini mau jual berapa Bang? 174 nego 174 lang. nego ya Bang ya? Teman-teman, ya. 174 dikasih nego Nego, pokoknya nego apa aja dah ke sini langsung dong ya. e -e. Paket kreditnya Bang? Paket kreditnya mau DP berapa nih? Nah, dulu ditantangin tuh, tuh Abang Ajo tuh mau, mau DP berapa? Dap. kalau DP di sini mah suka-suka. Pokoknya DP suka-suka ya, Bang? Ya, iya, mau DP 10 juta, kita ambil 10 juta dulu aja okay, ya. Oke, DP sepuluh juta, DP 10 juta, nah, juta angsurannya itu sekitar empat komaan, empat kecil lima tahun, empat koma tahun ya. Nah, tuh, teman-teman mau nawar lagi DP-nya. Langsung aja, datang aja, datang aja, DP sepuluh juta ringan banget, ah. masih bisa nego lagi. <laughs> Luar biasa. Oke, selanjutnya ini ada blend fan. Ya, dia Grand Max blend fan, paling banyak mencari orang buat usaha. Tahun berapa nih, Bang? 2020, 2020. Wow, teman-teman ini masih baru banget, baru 2 tahun, kilometer berapa, Bang? Kilometernya... Ribu, kan? di bawah 50.000 di bawah 50.000 Wow 2022 tahun mobil ini mobil terkenal mobil operasional ya, tapi kilometernya ha. baru 50.000 Bang eh, eh. ini asli Bang asli dong. gile rekomendasi ya teman-teman yang mau usaha ini mobil bagus ini pajaknya berplat genap pajaknya Juli 2023 nah teman-teman alamat Sankar daerah Bekasi perorangan PT nih Bang Atas nama perorangan kalau nggak salah Perorangan juga mojo so, Ini berapa? baru masuk banget Baru masuk banget baru ya tadi baru datang mm, Ini mojo berapa bang? 100 kali ya 100 juta? Ya Masih bisa nego bang? Nego seratus oh, juta ditantangin nego Mau nego berapa aja tantangin? <laughs> uh, Dp nya berapa bang? Dp Nah gue bingung nih ngasih Dp berapa kalau yang ini Iya kan? Benar-benar Ya Dp benar. hmm... 15 paling ya. 15 juta. 15 jutaan paling yang suaranya itu sekitar 4 tahun tuh di range 3-an lah. tigaan ya, an ya. Kurang lebih ya. Paling 28 sampai 3.000-an. Ya. Yang kecil. Paling termahalnya 23 jutaan. 3 jutaan. Tiga jutaan. Paling campurannya 28 sampai 29 kurang nah. lebih. Paling termurahnya ya estimasi kurang lebih. Oke Bang, selanjutnya Bang. Ya. Nah ini ada Honda HRV tahun dari CRV oh CRV CRV 2013 2013 plat ganjil pajaknya di bulan Juni 2023 alamat Tangerang Kota warna silver ini yang 23 apa 24, 24. eh 24. 24 24 ya bukan 2000 ya teman-teman ini prestis seperti biasa uh, biasa biasa tapi yang 2,4 ya teman-teman 2013 kilometer berapa bang kilometernya seratus ribuan seratus ribuan ya. ini kilometer seratus ribuan atau perorangan Perorangan mau jual berapa bang dua ratus lima nego lah dua nego nah. nah teman teman dijual obral nih dua yang 2,4 205 nego pakai kreditnya bang samain aja itu nggak pakai dp nggak lagi DP. nggak pakai dp lagi bener bener loh teman teman rekomendasi sekali mobil SUV premium nggak pakai DP ya. Wow, harganya berapa, Bang? 5,5an. 5,5. Hmm. 4 tahun. Eh, 5 tahun, 5 tahun. 5 tahun. Atau 4 tahun, Bang. 5 tahun. 5 tahun, 5,5 nggak pakai DP. Kalau pakai dp ya beda lagi. Kalau pakai DP beda lagi. Tuh, teman-teman, termurah loh di sini 5,5 selama 5 tahun. Pokoknya teman-teman kepoin langsung. Oke, okay, next lagi, Bang. Pajero. Exit ah. apa dakar nih. Exit Exit tahun berapa bang? 2010. 2010. Ini manual metik? Metik. Metik. kali ini mobil. Oh benar-benar benar-benar luar biasa ya. Bagus banget ini, bang. Ini pajaknya di bulan 8 Agustus. Panjang ya bang? Panjang. Panjang. 2023. Panjang. Alamat SNK Daerah Jakarta Timur berplat ganjil. Kilometernya berapa bang? Kilometernya 140.000. 140.000 tahun 2010. 10. Exit ya teman-teman. Masih bagus masih worth it segitu mah ya teman-teman 2010 udah 12 tahun teman-teman sama kayanya <coughs> atas sama perorangan bang? perorangan bang ini kira-kira mau jual berapa bang? store 200 ratus ya? deh store 200 juta 2010 exit loh ya, teman-teman jangan ego lagi jangan ego lagi Udah paling uh, murah itu? bener-bener <laughs> karena di platform lain saya lihat tuh harganya masih di 220, ya. 215-an paket kreditnya bang? dp dua belas juta dp dua belas juta ya gila dua belas juta cerper <laughs> banget bang nggak apa apa lah kasih luar mau, biasa mau akhir tahun kan kayak pajero pulang kampung tuh enak betul gitu. betul nah ini sasarannya buat akhir tahun buat teman teman ya. yang bener bener membutuhkan langsung aja datang ke kesini angsurannya berapa bang dp dua belas juta lima koma tahun 55 koma lagi 4 tahun waduh murah banget ya teman teman dah pokoknya luar biasa dah hmm. bagus rekomendasi Oke, selanjutnya bang, ini ada Terios, Terios tipe R, manual metik bang, manual. Manual. manual yang ini, ini platnya plat pilihan, ya bang ya. Ya. Bulan. 8 2023 Agustus 2023 Ini berplat genap ya teman-teman. warna -teman. hitam. Ini mau dijual kilometer berapa bang? Kilometer tujuh puluh ribu. Kilometernya tujuh puluh buat transmisi manual tahun 2016 ribu atau sama perorangan? perorangan, perorangan, Berapa duit, Bang? tujuh 177 nego deh. 177 nego. Ya. Dikasih harga murah lagi. Kemarin buka berapa, Bang? 18. 180. Pokoknya ini di harganya diburahin, diturunin abis sama ya. Bang Ajo. Ini paket kreditnya berapa, Bang? Paket kreditnya bisa DP DP DP DP DP, DP, DP berapa ya? Di... 20-an lagi P20 juta ya. ansurannya Bang konsernya sekitar 4,4 koma an... kecil gede kecil-kecil 4 tahun ya Bang tahun DP20 4, kecil teman-teman dikasih 4 tahun pokoknya murah rekomendasi teman-teman mau nawar lagi datang ke Ajo datang aja. nah ini ada Suzuki <coughs> Suzuki R3 tahun 2000 uh, 21 2021 tipe GL, GX. GL, GL, GL manual 2021 warna putih ada sama perorangan nih bang ya yeah. pajaknya di bulan April 2023 berplat genap untuk alamat SNK Jakarta Pusat yeah. bang ini mau dijual kilometer berapa bang? kilometernya di bawah 30000 kalau masa ya? di bawah 30000 30 masih sangat rendah ya bang ya ah. untuk ukuran tahun 2021 worth it ya teman-teman ini mau dijual berapa harganya bang? 200 juta aja 200 juta tahun yeah. 2021 ribu dua teman-teman masih bah. rendah nego-nego lagi masih nego paket kreditnya bang paket kreditnya tanpa dp lagi aja tanpa kali dp ya. lagi waduh bener-bener mobil harga 200 jutaan nggak pakai dp lagi <laughs> asalnya berapa empat tahun 5,5 koma lima lima lagi nggak pakai dp pakai dp asal lima koma lima benar-benar benar-benar bang ada bonus tambahan ya bang kira-kira Abang mau kasih selain gak pakai DP, ada etol gratis lagi bang kayak kemarin bang. Mungkin yang angka 200 ratus jutaan atau yang lain-lain. Kemarin sih udah banyak diborong orang sih. Uh, iya iya iya. Ya, Cuman ya. karena Bang derosa sih. Betul. Kasih. Satu, ya sejuta. satu juta, sejuta. Ya. Semuanya nih bang. All. All. Oh okay. teman-teman nggak pakai DP masih dapat uang sejuta loh teman-teman. Wah, -teman. <laughs> <laughs> bener-bener nih. Oh, Beli bener abis yang mau dari kredit ya. Only kredit ya bang nah. ya. Yang cash mohon maaf ya bang ya. ya. Yang cash nggak bisa karena udah banyakkan duit. Jangan, <laughs> jangan berkecil hati. Betul. Kasih gopay. Kasih gopay. Oh Itol. masih dapat lagi itu toll lima ribu boleh. ke pipai. Oh no, Biar belanja. <laughs> ya. <Biar laughs> Bener-bener belanja bener. bener. Pokoknya promonya luar biasa. Udah nggak pakai DP masih dapat duit ya bang ya. ya. Tapi kalau diganti tunai bisa kali bang. Hah? Diganti tunai bisa kali bang. Kasih dikasih nggak pakai DP kasih duit nggak pakai DP dikasih duit ya tadinya mau dikasih Apple ya kok teman-teman milih cash dikasih Oke. luar biasa rekomendasi banget Subhanallah Oke hmm. ini ada Jazz RS nih Bang ya tahun 2016 2016 rs 2016 RS Matic atas nama perorangan pajaknya Oktober 2023 berpat ganjil alamat Jakarta Pusat mm -hmm. atas nama perorangan perorangan kilometer tadi berapa bang? 85.000 uh, 85.000 85 Nah kemarin kan mau jual 105 bang? Iya berapa sekarang bang? Masih sama? Masih sama 125. nggak <laughs> pakai DP bang ya? Boleh gak pake. boleh nggak pakai DP kemarin masih pakai DP dong? Ya ah, ah. sekarang nggak pakai DP aja sekarang nggak pakai DP ini lo udah murah lo teman-teman oh, akhir tahun soalnya teman-teman ya, kemarin udah laku yang ya, beli, kemarin abu-abu yang... mm, abu-abu itu jas yes, nah. udah laku juga yes, sudah laku juga alhamdulillahirrohbilalamin ya teman-teman Pajero dua-duanya Pajero dua-duanya laku Alhamdulillah ya teman-teman nggak -teman pakai DP lagi pokoknya di Bang Ajo insyaallah harganya paling rekomendasi termurah nggak pakai DP angstannya kena berapa bang Angsurannya kena 36 koma kali ya? Tiga koma enam, enggak pakai DP 3,6 koma enam. masih dapat sejuta, masih dapat. Sejuta. Uh, teman-teman udah nggak pakai DP, pokoknya teman-teman mikirin angsuran buat di bulan depan ya, yeah. dapat sejuta. Nah, ini Mercy yang kemarin nih, Bang. Ya, yeah. C280, ya, 280. Saya dua delapan puluh, turunin harga nih. Nah, dua ratus lima, ya, ya, tahun dua ribu bungkus, 195 bungkus. Ya, yakin nih, Bang, 195 bungkus. Ya, kilometernya baru rendah, rendah banget. Loh, Bang, ini tujuh puluh loh, tahun dua 2009 dua nah. ribu Teman-teman, kemarin ada yang komen, mobil ini Mercy sangat murah, dua juta masih murah. Ini di dikurangin lagi harganya. 195 sembilan lima, udah tanggung abang di sini. Satu sembilan deh, satu ya. Kasih waduh, bener-bener orang -bener gila ini. Udah nggak ada penawaran, tapi ya bener-bener bener. Teman-teman bener -bener. udah ambil deh yang kemarin komen nih. Mercy, 190 dikasih. Nah. worth it banget ya. kilometernya 70.000 puluh ribu, dan bodi-bodinya masih sangat original. Emangnya dari sini belum ada sepelekan atau cat di cat ulang? nggak ada ini asli original. Kilometer pun asli original. Harus sama perorangan nih bang? Perorangan. Pajaknya Desember 2022 apa 23 nih bang? Udah harga segitu mah mepet nggak apa-apa. Ah, harga segitu wajar ya mepet. Yang penting dibantu ya bang ya. untuk perpanjangan ya. Bertuat genap alamat Tangerang Kota eh Tangerang Selatan. Oh. Oke. Okay. Next, next lagi. Ini ada Biante. Biante. Tahun berapa nih bang? 2015 kayak aktif. 2015. 380, 38 ribu. km kilometer, 38.000 nggak sampai 40, luar biasa. Pajaknya di bulan April 2023 berplat genap untuk alamat SNK Jakarta Utara. Perorangan ya bang ya? Bang. Perorangan. warna grey nah, Mobilnya gay. bagus. Original juga nih saya lihat man nih. Di beberapa gear masih original, ban masih tebal. Kemarin 235 ya bang? 235 benar. 225 bungkus. 225 turun 10 juta. Ya. Gila, turun 10 juta cuma beda enam hari tujuh harian. Enggak ya. <laughs> laku di korting, di obrol 10 juta loh, teman-teman. Aduh. Ibaratnya kalau misalnya di baju kalau Desember apa ya? Promo akhir tahun ya? Promo akhir tahun ya. ya. Promo cuci gudang. promo ya. cuci gudang. Bang, ini paket kreditnya berapa, Bang? paket kreditnya dp20 juta angsuran 5,5 4 tahun dp20 juta angsuran 5,5 nah. 4 tahun ya. tapi masih bisa nego dong bang ya, kalau lima tahunnya lebih murah lagi berarti lebih, 5 tahunnya lebih murah ini ya. 4 tahun loh 5,5 loh dp20 juta kita ibaratnya masuknya ke cash juga sih bang oh. kita nggak ada ngambil-ngambil masalah rifat kan iya. gitu. biasa kalau kredit kan untungnya berlipat-lipat ya bener kalau bener kalau kita bener, orang kredit sebenarnya itu beli cash iya iya iya udah iya, iya. gitu aja Benar-benar benar luar biasa ya teman-teman nah, yang, yang penting insya berkah Betul, Alhamdulillah berkah Sakinah mawadawarrohmah oh, Menikah <laughs> deh <laughs> Oke bang, selanjutnya Nah ini kemarin masih ada lagi nih Ini yang belum sold OT bang ya Iya Toyota Rice. Rice. Rice. Rice. Sorry, sorry. JR Turbo JR Turbo tahun 2000 cc 2021 Kilometer 11.000 Kilometernya masih sangat rendah 11.000 tahun dua ribu dua puluh satu ya seribu ya. Ya, ya, ya. warna putih stabilo bagus eh, banget. Nih, stabilo. ini berkuat ganjil teman teman. pajaknya panjang di bulan agustus 2023 alamat snk jakarta utara atas nama perorangan ya bang ya. Hmm. kilometernya sebelas men. kemarin bungkus 150 banggu. ya. betul seratus 100. 100 eh, eh 250, ya. 250 lima puluh bener. lima apa dua sih kurang lebih dah. iya. Yeah. sekarang dua bungkus. dua bungkus ya. Yeah. tuh teman teman. Selisih 7 hari doang loh teman-teman ini Dikasih Harga murah 10 ya. juta Di kortingnya nih Jadi 240 Pakai kreditnya bang DP21 Angsuran 5,6 Kemarin DP-nya 21 apa eh, 20 ya. 20 dikasih 15 sama abang hmm. ya kan Nah DP berapa nih bang Nih ini aja Samain aja lah Samain aja sama. DP15 berarti nih Pak nah, ada DP 15 Bung Tuh teman-teman. DP 15 angsurannya disamain 5,6 sama 5 tahun. Ya. Nah, ini ada Suzuki S Cross. S -Cross 2000 2018. 2018. Manual Matic Matic Matic warna putih. Wow, nah, KMnya KM empat puluh KM empat puluh ribu. Satu enam ribuan. Di bawah gocap kilometernya. Ya. Warna putih. Favorit banget nih teman-teman tahun 2018 ribu delapan belas. otomatis. Ini pajaknya di bulan Januari 2023 Nomor pilihan ya bang ya. ya non, Berplat ya. genap teman-teman. Harga berapa bang? Kemarin berapa ya? Dua ya. Kemarin kurang lebih dua sekarang lima belas. bungkus. Dua ratus Ya. Dikasih diskon delapan juta teman-teman. Luar biasa. Kemarin kilometernya apa? Paketnya berapa kemarin? Paket kreditnya berapa kemarin ya? 15 juta juga. belas juta. 10 juta bisa? Boleh. 10 juta bisa tuh, teman-teman. Luar biasa oh. 10 juta ansuran 5,5 tahun. 5, kecil apa gede? Kecil. Kecil, 5, kecil selama lima tahun, teman-teman. Oke, rekomendasi banget murah, murah-murah banget. Nah, ini ada Honda CRV tahun 2019. 2019. Ini Kemang yang 2.0. 2.0. Ya. 2019, berplat ganjil, alamat SNK Tangerang Selatan. Kilometer 29.000 ya. Kilometernya hampir 30. Ya. Masih rendah loh teman-teman. Tahun 2019. 2019, 19. 19 yang 2.0 ya, teman-teman. Ini pajaknya Maret empat ganjil alamat sengkang selatan kilometernya tadi 29.000 29.000 warna hitam atas perorangan hmm. nah bang izin ini ya. kemarin berapa bang jual bang empat puluh juta ya oke okay. orang masih jual empat dua puluh empat dua puluh benar ya, benar tiga sembilan puluh uh 390, 390. Ya. Tuh, teman teman 390 juta sembilan puluh obral 20 juta Bang ya tapi lagi-lagi apun-apun paket editnya nggak pakai DP lagi gak kemarin pakai DP ah uh, mana 30 ya beberapa pakai DP terserah boleh silakan gak pakai DP, bisa nah. ansurannya 10 jutaan 10 jutaan nah, 5 tahun 10 jutaan 5 tahun nah. 10 juta kecil gede kecil teman-teman kecil. 10 juta kecil nggak pakai DP oh. dapat duit sejuta dong duit sejuta masih Wah, masih masih itu teman-teman dapat duit sejuta <laughs> nggak pakai DP dapat duit sejuta tinggal mikir langsuran rekomendasi mm -hmm. banget kilometer baru tiga puluh ribu nah, ini baru Terus masuk duran. nih ini baru masuk bang baru masuk Mazda apa nih bang Mazda CX5, CX5. Grand Touring GT. Grand Touring GT berarti nih sekarang aktif dong ah aktif dong Betul. udah facelift. udah pleslip sudah ada yang namanya Androf Canrob. Ah. Iya, benar. Warna hitam 2014. 2014, platnya ganjil. 260.000. 260.000. Ya. Wow, 2014 260.000 masih relevan rekomendasi teman-teman. Platnya ganjil, Jakarta Barat, SMK nya Pajaknya bulan Maret 2023. Kilometernya 990.000, hmm. 2014, masih bagus. Ini Bang Perorangan PT Bang. Perorangan? Perorangan. Harganya berapa, Bang? 233 nego deh. 230 3 nego. Bang, kira-kira pakai kreditnya berapa, Bang? Paket kreditnya itu sekitar DP DP DP DP 20 DP 20. DP 20. Ya. DP 20 juta, angsuran hmm, 5 an, 5, tahun. 5 an selama lima tahun. Ya, iya, 5 kecil ya, Bang ya menengah lah menengah benar-benar karena ini angkanya udah di nah. 233.000 pokoknya udah tawar aja dah ke ya. Bang Ajo. ah oh, yang ini nah, udah laku udah laku udah laku nah teman-teman kemarin kita review laku nih Alhamdulillah yang ini udah terdp udah terdp ya. Alhamdulillah juga yang ini yang ini udah TDP juga sih. TDP juga. Yang Noh? Belum. Baru masuk baru masuk. Ya. Suzuki Carry. Carry. Tayo. Tayo. Pick up. Pick up. Tahun 2000 berapa, Bang? 2021. 2021 plat ganjil. Alamatnya Jakarta Barat. Pajaknya panjang P hidup nih, Bang. Mepet. Eh Panj uh, terima panjang lah. Terima panjang. Ya. 2021 udah ada AC standar, Bang. ACPS, ACPS ya teman-teman, 2021 ribu ah. kilometer berapa? Bang? Kilometernya ini kalau nggak salah dua puluh ribuan ya? Dua puluh ribuan, waduh mantep keren-keren mobilnya. Mobil begini aja kilometer rendah banget loh teman-teman, masih orisinil, masih kaleng breng ya? Iya, Hi, mau jual berapa bang? Ini 115 115 masih nego tipis tipis. Ya. bener ini 2021 ya teman-teman ya. pasarannya masih di angka dua 120-an ya, ya. 125-130 nah. bang ini kira-kira pakai kreditnya berapa nah kalau untuk pick up nih ah. tanya nih Bang Oke okay. pastinya nanti dikabarin aja oke okay. oke okay. ya. teman-teman WhatsApp aja yang mau kredit hmm. pastinya dikasih murah ya teman-teman ada lagi di dalam Oh ada lagi di dalam Oke okay. ya. Nah ini Honda CRV tahun 2019 Prestis 2019 Prestis 1,5 ya? Iya ya? 1,5 1500 cc teman-teman warna grey platnya ganjil alamatnya Jakarta Pusat pajaknya panjang Agustus 2023 hmm. Kilometernya berapa bang? Kilometer 50 ribuan kilometer 50 ribuan hmm. kemarin tuh buka harga berapa bang? eh uh, 465 465 ya. sekarang Bang puluh net. net orang masih jual 475 bener-bener teman-teman lihat dulu deh sebelum komperin dulu nah. insya Allah paling murah nih karena dia bener-bener orang yang apa ya gue ngerti dah gua bilang <laughs> gak waras gak enak <laughs> tapi memang bener-bener waras jualnya enaknya aja paling murah loh teman-teman kemarin yang pakai DP Bang kemarin pakai DP mm. uh, ya boleh DP 10 juta boleh DP 10 juta bisa kita oke okay. tapi uh. presis gak pake DP kayak, kayak lucu gitu ya bang. Iya, iya iya iya karena 100. kalau sekelas ini duit 50 juta orang malah ada artinya benar-benar benar-benar benar harganya benar. udah 400 lebih. 400 jutaan ini dikasih tapi gapapa buat teman-teman yang mau punya gua okay. kasih DP 10 juta aja 10 juta doang ya bang ya yeah. gregat gue jadinya <laughs> <laughs> bener, bener, pokoknya kalau teman-teman nggak akan kalian salah. Nah. Karena ini momennya benar-benar penting banget nih buat teman-teman. Harganya murah banget, nggak ketemu deh di tempat lain. Sedangkan ya. Raya, saya bisa pastiin nggak ada orang yang jual empat enam nggak ada yang jual. bener kilometernya masih lima puluh an Lima puluh ribuan, dua ya ribu Dan temen -temen. ini record lagi. Record ya. Hmm. Nah, itu ketemu DP 10 juta langsung bang tiga belas jutaan tiga jutaan selama empat tahun lima tahun lima tahun ya teman teman 13 jutaan selama lima tahun dp-nya cuma 10 juta dapat 10 dapat sejuta dong iya kasih oh kasih. teman teman gak usah khawatir deh pokoknya yang kredit dapat duit yang cash dapat hahaha <laughs> ancurnya <lemak> bang aja ini <laughs> aduh ya allah Nah ini Nissan Livina, Grand VL. Livina VL Tertinggi ya Bang ya iya. Tertinggi warna putih, warnanya favorit Platnya ganjil Pajaknya di bulan Juli 2023 Alamat SNK Kabupaten Tangerang apa Sarang? Ini uh, Kabupaten ya? Eh Kabupaten Tangerang Nah ini kemarin jual berapa Bang? Kemarin, kemarin, kemarin berapa ya? dua mm, tiga ya dua oke okay. sekarang net 225 dua ada dua dikasih 10 juta lagi ya. 225 nih net. 225 net dua dua Grand Livina tipe VL tertinggi kilometer kemarin berapa kilometer tiga puluh ribu tiga puluh ribu ada perorangan ya bang ya eh, dp nya berapa bang p 20 bisa. DP 20 bisa. Ya, angsuran 5 komaan. 5 account. koma kecil, 5 kecil. koma gede. Cil. 4 tahun ya, Bang ya? ya. 5 koma kecil 4 tahun, teman-teman, DP-nya 20 jutaan. Murah-murah dah, pokoknya di sini Nggak ada lawan. Nah, ini lagi nih mobil Mazda. Mazda 6 S-Test. Mazda 6 S-Test. Tahun 2000? 2019. 2019 berplat ya. genap alamat Tangerang Kota, pajaknya di bulan 7 juli 2023 panjang, panjang. kilometer bang tiga puluh ribuan tiga ribuan. Nah ini perorangan bang pt perorangan perorangan kemarin jual berapa bang ya saya nah. lupa bang uh, kita masih harga sama ini harganya harga masih, harganya masih sama masih. karena ini jarang banget ya yeah. yang jual ya empat sembilan empat empat sembilan lima ya deh empat sembilan kak apa sembilan <laughs> harga aja dikasih empat sembilan loh apa -apa. nih nih aja salah ngomong apa enggak nih gue ngerti nih teman teman empat sembilan <laughs> dijual nah. tahun dua ribu sembilan belas gila orang masih jual lima ratus lebih sih lima ratus lebih bener Kayak barang barang kayak gini tuh biasanya tuh orang koleksi bener bener betul lihat kondisi juga ya iya sedangkan ini kondisinya bagus banget kilometer pun rendah banget untuk ban ban pun tembus ya teman teman dua ribu sembilan belas Pakai kreditnya bang? Paket kreditnya, nanti japri aja kalau Oke, okay, karena ini beda ya. Beda, beda teman-teman. Kelasnya oh, beda soalnya. Kelasnya ini. beda. <laughs> Pokoknya yang terpenting mobil di sini dikasih murah sama Bang Ajo. Ya. Teman-teman yang mau kepo, mau nawar langsung kasih penawaran. Datang aja ke Bang Ajo sebelumnya WA dulu. Ya. Ada yang mau disampaikan bang sebelum kita tutup? Hmm, yang pasti mobil di sini tuh gak bekas banjir, gak bekas nabrak. Oke, ya, garansi mesin sama transmisi selama satu tahun. Satu tahun kita juga kasih diskon oli 50% puluh per kali penggantian. 50% penggantian iya, selama nih Di oli tiga ratus ribu, oke, okay. cuman bayarnya seratus 150 150.000 Di shop and rest seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. Wah, wow. karena kita One Auto Gallery ini adalah rekanan resmi oleh Autos. Oke. Okay yang penting jangan berkah. salah yang ah. penting berkah mutarnya itu enggak perlu untung banyak yang betul penting, berkah lah. itu aja sih gitu oke okay, ada lagi bang udah itu aja oke okay. nah berikut teman-teman yang telah kita review semoga stok-stok ini bisa menjadikan rekomendasi dan referensi buat teman-teman kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq walidayang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dan wassalamualaikum